Orang Arak kalau dengan Malaysia ni habis dia. Kalau dia tanya um, daripada mana? Malaysia. Masya Allah. Malaysia, Malaysia surga. Dia kata Malaysia surga. Dia kata berapa surga pula? Malaysia muarak banyak surga. Dia kata tak, tak, tak, tak. Entah punya negara tanam tongkat jadi pokok. Entah punya negara tanam pokok jadi tongkat. Oh, mampu betul, situ kan? pokok. Dia ngaku.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 Kalau waktu dulu ketika saya itu ke Arab Saudi ya kan, ke Arab Saudi dan di Mekah dan juga Madinah seperti itu, ketika saya membawa jemaah Malaysia dan juga Indonesia, guys ya, masya Allah, kalau istilahnya kalau kita berjumpa dengan orang Arab ya kan, dia nanya kepada kita, min Aina anta, anah min Indonesia, saya cakap macam tu, masya Allah, masya Allah, ya kan. Ah, dia cakap mazbut Indonesia mabruk nah, seperti itu guys ya dia dia memuji-muji Indonesia seperti itu dan bisa dikatakan. Masya Allah, Indonesia itu macam surga seperti itu, guys. Ya, dia bilang Indonesia itu Masya Allah, tongkat jadi apa namanya itu jadi tanaman gitu kan, sedangkan di Arab itu tanaman ditongkat gitu. Dan ketika saya membawa jemaah daripada Malaysia juga, nah, karena kita itu satu kesatuan sebenarnya sih yang membedakan kita itu. Apa yang membedakan Sepertinya dulu satu gitu kan Satu Nusantara gitu Satu satu wilayah yang disebut istilahnya Apa namanya ya Nusantara Mungkin seperti itu ya Sebagaimana dijelaskan Jadi ada orang-orang yang kadang Sejak kapan ada Nusantara? Susah juga ya kan Dulu itu kita satu guys ya Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah zaman dahulu kita itu satu, satu kesatuan gitu kan. Tapi dipisahkan oleh para penjajah seperti itu. Nah, ketika saya membawa jemaah Malaysia, lalu istilahnya saya temani jemaah saya itu untuk belanja ya kan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mana masya Allah gitu kan mina gitu kan saya dari Indonesia terus dia bilang masya Allah Indonesia kayak surga gitu terus habis itu ketika bertanya lagi ini jemaah kamu iya jemaah hak iya yeah. Naam naam ada-ada jemaah jemaah gitu kan? jemaah haji seperti itu guys ya lalu-lalu bilang dari mana jemaahnya gitu dari Malaysia miami ah, miami masya Allah miami itu wah keren keren gitu guys ya miami itu Apa apa ya guys ya uh, baik keren uh, The best gitu lah Maksudnya seperti itu Masya Allah Malaysia juga seperti surga Dibilang seperti itu guys Secara ya, ramai sekali kalau istilahnya berjumpa dengan driver, ya kan berjumpa dengan peniaga-peniaga, berjumpa dengan istilahnya orang-orang penduduk sana, mereka itu antara Indonesia dan Malaysia pasti dipuji. Entah itu kenapa nggak ngerti juga, mungkin ekspektasi mereka seperti itu. Sedangkan kita yang tinggal di Indonesia ataupun di Malaysia memang merasakan seperti itu. Tapi terkadang kita terlalu biasa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar ini, guys ya. Benar ga sih? Ya kan, kalau di negara Arab sana gersang guys. Di sini itu masya Allah hijau menyenangkan, ah seperti itu. Nah itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat-sangat besar di negara kita antara Indonesia dan juga Malaysia ini guys ya. Jadi mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah di sini guys ada Ustadz Badlishah Alauddin yang kita narik sekarang ini ya. Kenapa orang Arab panggil negara Malaysia itu surga, ya kan? Nah, dan saya ini disclaimer ya, bahwasannya saya ketika di Arab juga mengatakan, ya kan, mengalami apa yang disampaikan, mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Badrisha ini, saya mengalami dimana ketika saya membawa jemaah Indonesia orang Arab tuh mengatakan Indonesia itu surga, dan ketika istilahnya saya membawa jemaah Malaysia. Orang Arab itu juga mengatakan bahwasannya Orang-orang yang dari Malaysia itu juga harus bersyukur gitu kan Bahwasannya negara mereka itu seperti surga Karena ya ngerti sendiri ya guys ya Di Arab itu kayak gimana coba Ya kan, gersang ya kan Padang pasir, gak ada hijau-hijau Nah kalau sekarang sudah lumayan ada banyak hijau-hijau Seperti itu ya kan Oke langsung saja guys, saya sudah penasaran Kita play videonya, let's go Sebab itu saya selalu menyeru orang muda-muda Jom belajar sejarah Betul. Jangan ulang lagi kesilapan-kesilapan dulu Kita ambil contoh Kenapa kita kena jajah? Kesilapan-kesilapan bodoh juga ha. Yang mana kesilapan-kesilapan itu Akhirnya Mujulah kita cepat bangun dan bangkit kembali Saya ambil contoh Orang putih dulu Kita belajar sejarah Dia datang ke Melaka Sebab nak cari rempoh Hal ini kita diajar di sekolah Soal Berapa ramai orang putih awak suka rempah sebenarnya? Tuan-tuan awak -tuan kata berjalan seluruh dunia. Pernahkah tuan-tuan jumpa orang putih awak selok cari rempah? Awak makan rempah? Ada orang putih makan kari? Makan opo? Makan masakan, masak kormak? Ada orang putih isap gudang garam? Tak ada. Orang putih dia gunakan bahasa ekonomi untuk nak menjajah. Tak, oh, je. Dia kata dia nak dapatkan rempah. Tidak. Buktinya, 11 September tahun 1509, Lopes de Square, dia telah dihantar mengikuti rombongan untuk buat survei kepada Melaka. Kerajaan Portugis hantar satu kapal, salah seorang dalam tu Diogo Lopes de Square. Siapa Diogo Lopes de Square? Dia ni padri, Tok Imam.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 Faham bumi kaya. Memang bumi kita kaya. Hasil memang kaya. Kalau bumi kita tak kaya, penjajah tak ingin datang negara kita. Itu tak nampikan. Macam di Terengganu ni, bumi kaya, laut pun kaya. Sebab itu orang Terengganu ni, di asal-usul nenek moyang Bugis, laut dia memang power, Betul. tak nampikan. Dan bangsa yang rapat dengan laut, bangsa yang hebat. Dia panggil bangsa bahari. Tengganu ni dia masuk Dia ada era dia panggil zaman bahari Orang paham panggil zaman tori Tengganu panggil zaman bahari Apa makna zaman bahari? Bahari ni laut Zaman laut Anak muda sekarang ni penakut pelaka Dapat darat pelaka Zaman bahari ni bangsa-bangsa tak Takut mati Sebab orang laut dia beza dengan orang darat Orang laut Apa juga rintangan Dia hadapi Sebab laut tak ada tempat nak bersembunyi Orang duduk atas darat, kalau ribut, dia boleh duduk lagi belakang pokok, bawah jambatan, cari dinding mana-mana. Tengah laut, nampak ribut, ada je lah. Jadi, orang, orang hidup dengan dunia bahari, lebih berani pada orang duduk darat. Sebab itu, tengah ni, panjanglah ceritanya, memang hebat. Daripada segi ilmu-ilmu kelautan. Sebab itu, kita orang Melayu, tanah bumi kita ni, kita panggil tanah air. Dalam dunia Melayu je panggil negara dia tanah air Bangsa lain tak dok Negara dia tanah je Melayu dok tanah air Sebab kita bangsa air Memang terror betul buat air ni Orang dulu sekarang dok lemah je sekarang Pas lemah lemah pas lemah lemah Bangsa kita tanah dan air Air itu pun negara kita juga Boleh main atas air ni Dululah sekarang dok dah jadi pertama sekali orang putih datang sebab kekayaan memang negara kita kaya dari segi hasil bumi saya dulu lama duduk tanah harap orang harap kalau dengan Malaysia ni habis ada kalau dia tanya um, daripada mana? Malaysia Masya Allah Malaysia, Malaysia surga dia kata Malaysia surga dia kata apa surga pulak Malaysia? muarap banyak surga dia kata tak tak tak tak Entah punya negara tanam tongkat jadi pokok Aina punya negara tanam pokok jadi tongkat oh, Mampus betul, itu kan? pokok Dia ngaku Negara kita ni negara yang paling kaya sekali Memang tanyalah orang Jabatan Pertanian Kita punya kekayaan bumi 15 meter dalam tanah kita Orang lain 5 meter je Memang kaya betul Campok apa saja insya Allah hidup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 Sebab dia orang ada segala-galanya tapi dia tak boleh tanam pokok. Betul. Itu kelemahan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan itulah tadi kesih daripada Ustaz Badlishah Alauddin yang mana beliau ini sudah lama ya kan. Lama jugaklah tinggal di Arab. Kalau saya tinggal dekat Arab tu 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah tu saya pun dah dah dah okey dah. <laughs> Mungkin Ustaz Badlishah ni lagi lama daripada saya dan memang banyak ustaz-ustaz yang menyampaikan juga bahawasanya istilahnya kalau yang tinggal lama di sana itu pasti mereka tuh kayak apa ya dihargai seperti itu apalagi dari Indonesia dan juga Malaysia seperti itu karena terkenalnya Indonesia dan Malaysia itu adalah Islamnya seperti itu guys ya Masya Allah saya, saya, saya sampai istilahnya memikirkan gitu ketika ada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu memang rata-rata kebanyakan Orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang kesana seperti itu, istilahnya yang saya temui lah seperti itu. Kalau istilahnya Bangladesh, Pakistan itu memang sudah sudah biasa di sana kan seperti itu. Istilahnya kalau dari Asia itu terbanyak seperti itu guys ya, yaitu hmm, Indonesia dan juga Malaysia guys ya, masya Allah. Dan uniknya di Malaysia itu saya, saya heran juga sih ya guys ya meskipun paket yang biasa kalau umrohnya kalau umrohnya orang Malaysia itu meskipun paket yang biasa itu mereka apa ya, hotelnya nggak terlalu jauh dari Masjidil Haram seperti itu. Tapi kalau istilahnya di tempat-tempat lain ataupun negara-negara lain dengan harga yang sama, mungkin itu jauh banget, guys. Mereka ngambil untungnya terlalu banyak, kayaknya. Sedangkan kalau di Malaysia, itu pelayanan yang terpenting untuk jemaah keren sih, asli keren banget. Oke, itu saja video kali ini, guys. Gimana pendapat teman-teman sekalian? Coba kita baca komentar-komentar di sini ya. Rempah nih, bukan setakat nak beri perisa, tapi rempah bernilai bagaikan emas pada zaman dahulu-dahulu. Sebab ianya adalah salah satu bahan pengawet terbaik untuk makanan. Betul juga sih guys ya. Karena kenapa rempah-rempah juga Kalau kita menonton ada banyak profesor ataupun dokter-dokter sekarang itu Termasuk di Indonesia adalah dokter Zahidul Akbar Coba teman-teman Sharsing Itu cara hidup bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan daripada tanaman-tanaman yang Allah berikan ya Tanaman-tanaman yang Allah jadikan di muka bumi ini Daripada rempah-rempah itu boleh mengobati banyak penyakit ya kan Bisa juga untuk mengawetkan seperti itu Sama halnya ketika kita istilahnya meminum rebusan ataupun perendaman Daripada rempah cengkeh, jahe, sereh ya kan dan lain sebagainya Itu bakalan... Membentuk imun kita, membentuk badan kita semakin bagus seperti itu ya. Negara-negara di sekitar kita belum tentu muslim. Tapi orang Melayu daripada petani, tanah Melayu tetap Islam. Alhamdulillah saya suka dengan sejarah Islam. Nih terbaik Ustadz lima bintang aku like. Wow. Ya memang betul guys ya Kalau kita istilahnya belajar sejarah Mendengarkan ya Mendengarkan dan juga belajar sejarah Daripada guru-guru kita dan juga ustaz-ustaz ya Yang Masya Allah mereka Beliau-beliau itu Mempelajari sejarah dengan betul-betul Sehingga kita mendengarnya pun Macam uh, ikut ya kan Ikut ke dalam masa dalam sejarah itu sendiri guys dan itu membuat kita tuh macam seronok dan senang macam tuh kan nah banyak sekali guys komentar-komentar di sini tapi kita nggak bacakan semua ya guys ya nah banyak sekali guys ya oke ada pihak tertentu dari negara-negara Arab pernah berjumpa dengan waris jeruk madu Pak Ali untuk berbincang mengenai kemungkinan buah-buahan yang ada di negara mereka yang boleh dijadikan jeruk macam tuh lah memang banyak juga produk-produk di sana, itu termasuk di Jeddah juga, ya guys. Ya, di Jeddah terus di Madinah, Mekah, itu produk-produk yang dari Malaysia, dari Indonesia. Dan kalau makanan-makanan kayak Indomie, ya kan, dan lain sebagainya, itu ada banyak dari Indonesia dan juga Malaysia, guys. Ya, kalau apa namanya, ya, buah-buahan juga banyak, ya. Dan kalau kita lihat ada juga negara lain ya selain dua negara Indonesia dan Malaysia ada Vietnam terus ada juga dari Thailand itu juga ada guys ya masya Allah keren banget ya dan produknya itu dijamin halalnya seperti itu itu kerennya istilahnya Indonesia dan juga Malaysia itu dan negara-negara lainnya itu memang ketika masuk ke Arab itu dijamin untuk kehalalannya guys memang melalui mungkin apa nih pengecekan pengecekan seperti itu di sana ya jadi ada labelnya halal halal halal seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah support saya dari 0 sampai sekarang. Terima kasih semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan teman-teman sekalian dengan balasan yang penuh dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin wa jazakumullah khairu Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan umur panjang dan juga keistiqomahan, dan juga diberikan kebahagiaan sehat selalu, ya. Dan semoga kita bersama semua subscriber dan jemaah, ya kan, kepada ustaz-ustaz juga berjumpa. Insya Allah, kita di syurganya Allah Taala amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.